CNPD pada uh, pertemuan materi pertemuan pertama algoritma dan pemrograman. Hari ini kita masuk pada pengantar algoritma dan pemrograman. <tuh> Sebelum kita masuk pada uh, kita bahas pengertian algoritma dan pemrograman, kita harus uh, lebih uh, masuk dulu pada konsep uh, bahasa pemrograman.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 Kemudian ada python dan sebagainya Dan aplikasi program itu misalnya Aplikasi uh, microsoft office ya, Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain <tuh -tuh -tuh -tuh> Ini adalah bagian sistem komputer yang dimana Ada perangkat kerasnya Kemudian ada yang perangkat lunak yang terdiri dari alat sejumperasi kemudian alat pemrograman kemudian, kemudian ada e, program aplikasi kemudian ada yang pemakai atau brandware di bahasa pemrograman ini misalnya ada bahasa basic, pascal, kotran, COBOL, e, c C++, plus plus, prolog, lis, assembly, dan lain sebagainya dan masih banyak lagi contoh-contoh e, bahasa e, pemrograman kemudian kita masuk pada definisi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 output proses percabangan dan perulangan. Jadi ini yang apa? dari definisi uh, pemrograman. Kemudian nanti ada instruksi statement itu terdiri menu yang terdiri dari komponennya ada inputnya, kemudian output, kemudian ada proses, kemudian ada juga ada percabangan dan perulangan. <tuh> kemudian bahasa pemrograman adalah alat untuk membuat program. Contohnya adalah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 Ya, modul merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang memiliki sendiri sebuah pro yang selanjutnya sebuah program dapat merupakan kumpulan dari modul-modul. Ya, misalnya bahasa modular dua ada nah, di sini di modular ini kalau misalnya ada program yang panjang ya, panjang itu bisa dibagi-bagi ke dalam uh, modul. Kemudian ada program berorientasi objek ya ini pemrograman berdasarkan prinsip objek di mana objek memiliki data atau variabel atau properti dan metode ya, yang dapat dimanipulasi contohnya misalnya bahasa C C itu itu merupakan sering digunakan bahasa e, pemrograman si objek Pascal kemudian dan Java kemudian ada pemrograman fungsi ini pemrograman yang berfokus pada suatu fungsi tertentu saja